selamat pagi ini adalah update hari ke-15 di kebun saya 2 hari lepas tak datang jadi ini update dari hari 3 harinya yang lepas lah. jadi yang boleh dilihat di sini kopi ni dah siap lah diisi dan ada dah yang dah disusunkan kembangan yang lain weed mat ni lebih kurang separuh dah siap pasang ke weed mat Kemudian yang boleh lihat di sini juga ada tali di keliling ni tali ini digunakan untuk membantu susunkan polybag supaya susunan polybag cantik jadi boleh lihat di sini ada tali ni sebelah polybag ni jadi dengan ada tali ni susunan polybagnya luruslah. dan terdapat juga pintu ukur di sini ukur ni digunakan untuk memastikan jaman interest setiap polibang ni samalah so kita berkembangan update berkembangan untuk hari ni jadi kita lihat lah macam mana nanti